Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinassain walauhmur daniawadin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya Wa Yang terhormat Bapak Dr. Rukman Hamdani MEI selaku CEO Wakaf Millenial. Dan juga Mr. Nugroho selaku coach kita dalam kursus Bahasa Inggris. Juga Bapak Ibu yang Alhamdulillah sudah hadir pada pertemuan kelas elementari yang kedua ini. Uh, juga teman-teman U'ab uh, uh, milenial. Uh, baik sebelum memulai kelas seperti biasa kita awali dengan membaca surat al-fatihah bersama. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, karena budaya karena setaini di nasrulahmu sakim, semoga terjadi enam taahirim goyah maghribi alaihim mula doolin amin. Semoga kelas kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya pasangkan kembali kepada Mister Nugroho. Silakan Mister Nugroho. Oke, okay, uh, ya uh, selamat malam semuanya. Good selamat malam, Mister. Good evening. Oke, okay, uh, ya. Selamat datang lagi di kelas elementary, ya. Kelas elementary di kelas dasar, uh, apa itu bahasa Inggris? Kelas dewasa, ya. Jadi, ini kelas dewasa. Uh, ini kita baru pertemuan kedua. Jadi, apa masih sangat, apa masih sangat terbuka untuk menerima siswa baru? Jadi, kalau nanti apa melihat pembelajarannya cocok atau bagaimana, silahkan bergabung. Uh, jadi belum terlambat gitu ya. Selamat. Nah, uh, oke, okay. sebelumnya, sebelum kita masuk materi, saya tanya dulu, apa suara saya terdengar? Terdengar, sir mister. Ya. ya, nanti kalau ini ya, kalau ada ini, karena di sini sudah gerimis dari, dari sore, jadi kalau misalkan suara saya putus-putus, tolong saya dikabari, ya. di Sedih, dicat, gitu ya. Iya, baik, mister. Oke, okay, uh, nah, oke. Okay. Oke, okay, kita masuk materi ya. Uh, selamat malam sebelumnya. Uh, oke, okay, balik lagi ke... Ini apa ke materi hari ini. Nah eh, sebelum saya masuk ke materi hari ini, kita ulang sedikit apa yang kita pelajari eh, hari Senin kemarin. Ya hari Senin ya. ya oh ya hari Senin ya. Nah eh, hari Senin kemarin teman-teman kita belajar apa itu yang disebut sebagai kalimat nominal. Apa sih kalimat nominal? Apa kalimat nominal kemarin, Mbak Zara? Masih ini? Apa sih kalimat nominal? Menunjukkan hmm, status, kondisi, lokasi. Oke, okay, ya. Itu fungsinya. Tapi apa kalimat nominal? Itu, itu fungsinya memang itu biasanya. Tapi untuk apa? Biasanya bagaimana? Ciri khas kalimat nominal itu bagaimana? Ada tudingnya. Ada pengganti uh, tudingnya. Kerja. Kenapa? Pengganti kata kerja kenapa? Karena? Kenapa harus digantikan dengan tubi? Kenapa? Soalnya, biasanya kata "kalimat" itu enggak ada kata kerjanya. Nah, berarti kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata ker, "kerja". Nah, begitu ya cara berpikirnya. Ya, jangan "oh, apa kalimat nominal itu buat kondisi status, iya memang, tapi apa berlogikanya?" Jangan seperti itu. Seperti itu, karena nanti apa penafsirannya bisa kemana-mana. Gini aja. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata, ker, kata kerja. gitu nah, ya. Seperti itu ya, ya, karena tidak ada kata kerjanya, maka pinjam dari "to, to be". Nah, kemarin kita ngomongin to, "to be". Nah, "to be" itu ada tiga jenis, bentuk pertama, "to be" bentuk pertama, atau kita sebut sebagai present, atau bentuk pertama kemudian bentuk ke bentuk kedua yang disebut sebagai e, pas atau yang ketiga yang disebut sebagai pas apa pas part pas participle itu dipakai untuk e, khusus nah saya akan jelaskan dulu nah kata e, kerja itu dibagi dua ya mungkin e, e, kemudian nah, to, to be itu dibagi uh, dibagi tiga sama seperti kata kerja karena fungsinya sama menjadi menjadi predikat ya, menjadi predikat maka bentuknya ada tiga juga bentuk pertama itu adalah M is kenapa M is sama apa uh, R uh. M is R nah, itu bentuk pertamanya M is R, berubah menjadi was and Word. Word. Word. Word, yeah. word. Word and worst. Kemudian bentuk past participle-nya itu bentuknya adalah been. Nah, eh, apa yang teman-teman di sini yang oh, ini ingat banyak kan? Yang eh, untuk elementari kita fokus ke sini dulu, ya, ke present dan juga past dulu, yang bentuk satu, bentuk keduanya. Bentuk ketiga itu biasanya dipakai untuk khusus. Jadi dipakai untuk eh, tenses tertentu atau jenis kalimat tertentu nah, jadi dia itu tidak karena pasti uh, pas participle atau bentuk ini itu tidak bisa berdiri sendiri jadi tidak bisa seperti ini nah, karena karena dia itu khusus makanya ini nanti akan dibahas di akhir pertemuan jadi nanti kita kalau sudah sampai perfect kita pakai ini sementara belum dulu ya Nah ini adalah tense, uh, tense uh, to be press uh, bentuk satu dan bentuk 2 untuk pertama itu dia menggunakan isar. M itu pasangan subjeknya apa? I. I. Oke. Okay. Kalau is pasangan subjeknya? isi she. Nah, he, she sama saat ada itu satu it. lagi. It. it. Bagus ya. It. He, she, it. It itu biasanya digunakan untuk selain manusia. Biasanya selain manusia pakainya it. Jadi bukan cuma benda mati, tapi benda selain manusia, ya, ya. seperti halnya kucing, anjing gitu. Kalau kita nggak tahu gendernya, belum tahu laki-laki perempuannya, bilangnya it. Gitu ya. Terus kemudian uh, kalau r dipakai untuk u, a, u, d, w, e, w, u, dewi, ya u, dewi, you dewi, u, dewi, u, Itu pakainya r. Berarti M kalau dia dirubah menjadi pas, berubah menjadi apa? Dirubah bentuk keduanya. Word was hilang suaranya. Halo Mister. Halo Mister. Suara saya terdengar enggak? Oh, oh enggak. No, very clear, Tari -tari. Ya. Oh, tadi putus-putus ya. Oke. Okay. Halo? Saya ini dulu ya, sebentar ya. Saya jaringan dulu ya. Maaf ya. Iya, baik, Mister. Oke. Okay. Oke, okay, sudah ini? Sudah sudah terdengar? Halo? Sudah, Mister. Oke, okay, kita mulai lagi ya. Nah, R itu berubah menjadi apa? berubah menjadi uh. apa? War. war, ya, R berubah menjadi War, ya. kemudian ya, uh, is berubah menjadi worse, ya. jadi M sama is itu duanya menjadi worse, R itu berubah menjadi menjadi War, ini ya, nah uh, itulah kenapa teman-teman tenses uh, itu sangat sangat ini sangat kontekstual, karena walaupun ini bentuknya berbeda satu ini tapi ketika pilih salah satu maknanya berubah contoh Contoh tadi ya I am a teacher berarti saya seorang seorang guru sekarang tapi kalau I was a teacher kira-kira bagaimana gurunya kapan kapan dulu dulu sekarang di sekarang tidak nah ini adalah contoh ini yang apa Bu, Bu Tri ya baru masuk ini contoh kalimat nominal Bu kalimat yang tidak memiliki kata ker, kata kerja ingat baik-baik bahasa Inggris itu wajib memiliki susunan kalimat ya bentuk kalimat itu wajib memiliki subject and and verb verb itu adalah kata ker, kata kerja jadi kalau tidak ada kata kerjanya bagaimana? Contoh, kalau masalahnya gini, kalau kalimat bahasa Indonesia itu tidak sesuai bahasa Inggris, nggak sama, ya. Pendekatan gramernya tidak sama. Kalimat bahasa Indonesia itu bisa tanpa kata kerja. Contohnya, saya di Lampung. Ada kata kerjanya nggak? Ada kata, adakah kata kerjanya? Tidak ada. Tidak tidak ada, tidak ada kata kerjanya di Lampung itu bukan kata kerja, itu adalah di itu preposisi Lampung itu kata ben, kata benda, gitu. jadi I M in Lampung karena tidak ada kata kerjanya pinjam tuh to, pinjam to tuh gitu ya. pinjam tuh be untuk melengkapi kata apa melengkapi kalimat tersebut. Nah ini kalimat reguler. Nanti ada kalimat yang tidak subject verb itu nanti nanti kalau di kelas advance itu saya ajarkan bahwa tidak sebenarnya tidak semua sebenarnya ada yang kalimat tanpa verb juga ada tapi itu nanti di level soalnya kita pahami yang dasar dulu ya nah ini mas, ya Mas, yeah, mas izin mas Iya, yeah, bu uh, jika im at lampung at, kalau kalau kota itu tidak boleh pakai at bu kota oh ya pakai in ya oke okay, okay. nanti ya. Uh, nanti di, ada pertemuan di mana saya akan menjelaskan in on at bu. Oh iya. Oke oke. Dengarkan saja. Nanti nanti ada in on at di dalam konteks waktu dan lokasi. Nanti ada. Ya ya. Yang jelas untuk saat ini untuk menjawab singkat pertanyaan Ibu Nama kota itu tidak boleh pakai at bu. Ya, pakai in. Nama kota, nama negara dan juga nama ini bu. Nama nama region. region ya kayak kabupaten, kecamatan, itu Jadi, I am in Lampung. Nah, ingat ya, makota, nama negara itu tidak boleh pakai at, pakai pakainya in, harus. Itu pasangan. Jadi, sudah sudah dari sononya. Jadi, nggak boleh di dirubah lagi. Ya. I am in Lampung. Nah, ini kalimat kalimat eh, nominal. ya, Kalimat yang tidak memiliki kita kerja, oke. Okay. Nah, kalau gitu ya, ini materi kemarin. Ya, sekarang kita mulai uh, buku baru lagi. Ya, apa ngikutin silabus dari Cambridge ini. Ya. Nah, uh, oke, okay. kita mulai dari kalimat ini. Nanti kalimat uh, jadi dari konsep Cambridge itu, bu teman-teman uh, yang lain juga. Jadi kita akan ini dulu, akan ada aktivitas sebentar. Kemudian aktivitas ini akan di breakdown dengan penjelasan apa? penjelasan grammar dan seterusnya. Nah, oke. Okay. Sebelum kita masuk ke penjelasan grammar dan selanjutnya, kita coba perdengarkan ini ya. Di sini ada kata sun, snow, rabbit. Blue. What is sun? What is sun? Apa itu sun? Matahari. Matahari, matahari ya. Good. Sun itu matahari. Snow? Salju. Salju. Salju? Rabbit? Kelinci. Kelinci good what is good Oke, okay, good so I want you at this this part is for you to listen jadi bagian ini adalah bagian listening nah di sini ada beberapa apa ada beberapa penjara apa uh, bicara dari kaca Paula sampai Anggarat ya. nah dari ini keempat orang ini menyatakan apa yang dia diarikan dari dari negara asalnya, jadi dia itu sekarang tinggal di mana gitu ya, kemudian dia merindukan apa. Nah selain mendengarkan itu, saya juga ingin kalian terbiasa dengan apa yang disebut sebagai aksen, karena tidak semua orang berbicara bahasa Inggris itu memiliki aksen seperti orang Amerika ataupun orang Inggris, karena kadang kalau orang Jepang atau orang Malaysia mungkin kalau ngomong bahasa Inggris itu Aksennya bisa bisa berbeda. Nah, di sini akan ditunjukkan. Ya. Sebentar, kita mulai uh, sening dulu ya. Sebentar, saya putar dulu alfilnya. Okay. Di sini ingat judulnya adalah uh, I Miss My Friends Artinya merindukan kampung halaman Nah, kita di sini dulu ya. Coba Terdengar tidak? Halo, teman-teman, terdengar tidak? Belum ada suaranya, Sir Belum ada ya Track 21 sudah sudah sudah, sudah sudah sudah ya sudah ya Saya from Canada and ya. in... ya. coba ini dia dari cari Char, dulu ya coba per, Dengarkan ini apa yang kosong ini ya ini kira-kira dia mana nanti kita nyocokin dulu kemudian per, uh, nanti ini aja apa uh, yaitu apa perhatikan aksennya coba ya track 21 Carly I'm from Canada but I live and work in Japan. When I'm in Japan away from home, I really miss the snow in winter. Um and my brother Scott. Okay, which one? Carly? Bisa langsung jawab enggak gerak? Apa tadi? Snow. Oh. I really I really miss the snow. kan dia I, yeah. I am from Canada. Right? I am from Canada. Berarti Kanada itu kan negara yang tergolong dingin, ya, dekat antartika, dekat kutub utara. Kemudian, uh, I live in uh, Japan and work in Japan. Jadi, sekarang dia tinggal dan kerja di, di Jepang. Jepang. Makanya, ya, what I what, what really, what she really misses, ya, apa yang dia benar-benar rindukan itu adalah sal, salju. salju. Karena memang di negara Jepang itu, ya, tidak terlalu dingin dibandingkan Kanada. Lanjutnya ya, oke. Okay. Perhatikan baik-baik. Paula. Paula, ya? Sekarang Paula, yang ini. Ya, coba. When I'm not at home, um, I really miss the sun. I miss my friends, and especially I miss my dog. All right. What, she, what does she miss? Apa yang dia rindukan? Sun. sun. Sun, good. Oh, the, the sun. Sun. <laughs> sun. I really miss... The Sun. Jadi karena dia dia kan asalnya dari Argen, Argentina. Argentina. Argentina itu negara yang uh, tropis. ya. Dia kangennya itu sama sama matahari ya. Karena kalau tinggal di Italia ya, ini tanggal di mana sih dia? Karena tinggal di Inggris, Inggris kan cenderung ya, cenderung gelap ya. Oke okay, lanjut ya sekarang. Khalid. When I'm away from home, I really miss my mother and my sister. I also miss the food, Good. so the okay. food is really That's, nice. Uh, Khalid, coba, what does he miss? Apa yang food. dia? Food. Good. Food, ya sudah jelas ya. So, did you notice something? Did you notice something? Apa yang kalian ingin? How about yeah. his accent? How about his accent? Aksenya bagaimana? Uh... It's okay, it's okay, it's okay, ya, it is accent. If you uh, listen further, kalau didengarkan dengan baik, aksennya itu sangat ciri khas orang Afri, Afrika. Jadi, dia itu agak naik ke A. Jadi, misalkan gini: Kambak back, terus kemudian "why from home". Ya. Nah, itu ciri khas orang Afrika itu aksen mereka ya oke okay. lanjutnya ada Ang angharat dari Swiss Switzerland itu Swiss ya Angerad when I'm away from home Lada -lada -lada -lada. I really miss my family that she miss red rabbit apa yang dia tunjukkan nah, dia itu tangan, tangan kelincinya Nah, teman-teman, tadi -teman, nah, di sini sebenarnya selain eh apa? selain di balik listening tadi, kita itu sebenarnya diminta untuk membedakan mana situasi sekarang dan juga mana situasi kemarin. Teman-teman yang di sini, ini kan empat orang ini dia pindah di tempat yang Mbak yang baru ini Charlie ini dia tapi sekarang tinggal di mana tinggal di tinggal di Jepang ya tinggal di Jepang alhasil berarti kan konteksnya sekarang itu dia ada di ada di Jepang nah ketika dia merindukan situasi dari eh, kampung halamannya kalau dia rindunya apa rindu kampung halaman gitu Menggunakannya, tensis apa? Tensisnya adalah simple, simple present. Ya, Bu Ida, Putri, Mbak Zara, simple present. Loh, benar, kenapa? Kan dia tinggalnya dulu. Kenapa pakai simple present? Karena dia merindukannya seka, sekarang. Nah, sekarang saya tanya, Mbak Zara. Mbak Zara pernah pergi ke ini, keluar kota, Mbak Zara? Have you ever uh, go to uh, other city? Have you, ever went to, uh, have you ever come to other city, Mbak Zara? Halo? Halo? Halo, Sir. Oke. Okay. Okay. Mbak Zara sedang ini ya? Atau sedang kegiatan atau bagaimana? Halo? Maybe sinyal, Sir. Oke, okay, kalau Mbak Zara kegiatan nggak apa-apa, nggak usah di ini. Sir. Dan maybe maybe sinyal juga ya. mungkin Halo, Sir. Ya. Oke. Okay. Ada, Sir. itu oh, sir. Oh, ya, sinyalnya. Mister. Sinyal. Uh, ya. Oke, okay, tapi sinyalnya bermasalah, Pak. Oke. Okay. Kayaknya ini sinyal saya apa sinyalnya Mbak Zara ya? Sinyal saya bermasalah nggak? Oh, sinyal Mister, oke. Okay. Cuma sinyal... Uh, apa oke oke oke mbak Zara kayaknya sinyal mbak sinyal mbak bermasalah ya mbak mbak ini dulu apa saya ini dulu ya mbak dengarkan saja dulu nanti saya akan aja ajak ngobrol apa koneksinya agak lama ya oke okay, Bu Ida uh, how about you Bu Ida Bu Ida yes. have you uh, go to other city I have Oh ya, yeah, we've been ya yeah, we've been talking about this for a while ya. Kita sudah sering ngobrol di kemarin ya, waktu pertama kali ya. Bu Ida, yes, when, yes, you, uh, when you, uh, when, you are, when you are away from home, yeah, when you are away from home, uh, what do you miss from your city? I miss my my daughter and I miss my grandchild. Okay, it means that you miss your Family, family, family, family, family, good. You miss your family, family, okay. family, What else perhaps, Bu, family, may family, family, family, Kira-kira kira family, family, family, kira kira family, family, family, itu family, family, family, family, Kalau keluarga itu mungkin jelas, family, ya? Yang ada di kota Ibu, tapi di tempat lain family, nggak ada. misalkan. What else? family, uh, uh, Uh, special uh, in my town, oke. Okay. Okay. What What What is that? Eh, uh, what is that? Berarti apa aja, Bu? Makanannya yang di apa? Terusnya, uh, <laughs> but I, I not. Coba, I, I didn't bantu. miss my food. Uh, I miss my family. Okay, I I miss my home. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, I see. So, you are uh, you are okay when you are away from home. You are uh, other not, not having uh, favorite food. You are okay with that ya. Yeah? Ya, yeah, oke. Okay. I miss my okay, pillow. So, I miss my <laughs> oh, I see, I see ya. Yeah. Sometimes bisa We tend to miss something. City for me, I am, I am, uh, I am other city. I tend maaf I tend mas terputus-putus. My... Saya mendengarkannya. Halo, terputus saya mendengarkannya terputus-putus. Oke, okay. halo. Bagaimana sekarang? Halo. It's okay. Oke. Okay. Oke okay, ya. Yeah. Oke okay, good. Oh, sorry ya. Yeah. Uh, because it's been raining since uh, since afternoon ya. Yeah. Sudah hujan dari tadi. Jadi tadi sore. So the signal would be very very difficult ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Tadi kenapa saya tanya seperti itu? Bunda. I am far away from my home. I am from East Java. When I move to Jakarta, I have struggle with Uh, adapting the food ya, saya itu susah beradaptasi dengan makanannya karena orang Jogja itu makanannya manis-manis. I don't like that. Ya. I am is Japanese. I like spicy and salty. Saya suka sesuatu yang pedas dan asin. asin. Saya itu nggak suka makanan manis gitu ya. Nah kalau di Jogja itu susah gitu ya, karena manis semua gitu ya. Oke, okay. uh, thanks. Kalau Bu Tri bagaimana? Bu Tri halo. Can I speak to you? Bisa diajak ngomong Putri? Oke, Putri mungkin ini sedang itu ya. Nah, maksudnya adalah ketika kita merindukan sesuatu di di kampung lain atau di masa, di masa di masa lalu ya, sesuatu di masa lalu, kita menggunakan simple present. Kenapa tidak simple past? Kenapa tidak pakai sub 2? Kenapa pakainya verb 1? Karena rindunya kan sekarang, rindunya kan sekarang tidak dulu, gitu ya. Kalau rindunya dulu, baru rindunya kapan dulu? Kemarin misalkan bilangnya I missed, nah, I missed. Saya tulis ya di kolom chat ya. I missed menggunakan verb dua, verb dua. Nah, tapi kalau merindukannya sekarang itu pakainya I, I missed. Nah, ini ya. Jadi jangan, jangan terkecoh, ya. Kadang orang mikir, "loh, kita kan merindukan sesuatu di masa lalu. Kenapa nggak pakai simple pass?" Enggak, karena merindukannya itu seka, sekarang, bukan kema, kemarin. Kalau sudah nggak rindu lagi, ya perasaan rindu itu sudah hilang. Maka bilangnya, "I, I miss pakai verb, pakai verb dua." Jadi inilah nah, untuk membedakan itu di buku ini. Saya akan mengajarkan tenses, yaitu simple. Simple Present. Nah ini masih pertemuan kedua, jadi uh, apa Bu, Bu Abu Ida dan juga Putri dan juga Mbak Zara mungkin sudah pernah belajar ini, tapi karena ini kita belajarnya dari nol, maka kita apa belajar dari uh, tenses yang paling paling basic yaitu simple simple Present. Nah ini ya. Oke okay, sebelum kita lari ke sini, saya sudah kemarin sudah menjelaskan ya bahwa dalam bahasa Inggris Kategori tenses itu dibagi menjadi empat. Pertama ada simple, ya. ada simple present yang akan kita pelajari hari ini, dan juga simple simple past. Kemudian ada view future. Future itu ada future present pakai will, ya. dan juga pakai pakai would. Nah, ini berbeda. Kalau would itu namanya past future. Past future. Nah, ini nanti ya. Kemudian yang keluarga ketiga itu adalah con continuous. continuous. Nah, ini kemarin sudah ya, continuous. Maksudnya sudah di, pernah dibahas waktu di trial kelas ya, continuous itu bisa present continuous dan juga past continu continuous. continuous. Nah yang terakhir ada uh, perfect. Nah, ini akan diberikan di akhir banget nah, perfect karena sudah menggunakan verb tiga itu ada present perfect sama simple past, perfect oh, past, past perfect. perfect. Nah, past perfect. Nah, ini ya. Ini keluarga keluarga ini apa? keluarga dasar. Jadi, kalau kalian ini apa belajar apa di level ini dan level selanjutnya itu menguasai ini. Jadi, ketika kita mencoba kalau berbicara itu sesuai dengan dengan tenses ini. Soalnya nanti kalau di kelas atasnya lagi, kita sudah menemukan persinggungan antara salah satu ini contoh gini misalnya I have been working. I have been working ini adalah present perfect continuous. Jadi ada gabungan antara continuous dan perfect. Dia menggunakan have auxiliary have, kemudian menggunakan verb verb ing. Verb ing itu dipakai untuk conti continuous. continuous. Nah, ini ya ini I have ini been nanti working. ya. I have been working. Untuk konteks waktunya nanti, karena belum saatnya. Soalnya kalau saya nerangkanya dari sini nanti nanti repot. Belajarnya yang dari sini dulu ya. Simple present. Nah, oke, okay. ibu dulu waktu belajar dikenalkannya bagaimana? Present simple atau simple present atau bagaimana? Ibu? Simple present. Simple present. Dulu waktu belajar? Simple present simple present, okay. yeah. karena ada beberapa orang yang bilangnya itu present simple ada yang present simple, ada simple present, ada present present tense yeah. itu semua bu, itu merujuk ke tenses yang sa, yang sama. sama jadi jangan bingung, oh ini present tense, enggak ini simple present sama aja bu ya, jangan diambil pikir soalnya setiap guru ketika mengajar itu biasanya beda-beda uh, dulu waktu di sekolah saya diajarkannya simple present tapi teman saya dari sekolah yang ini, apa sekolah sebelah gitu, dia ajarkannya present tense, itu sama aja. Jadi jangan jangan di jangan nggak usah dibikin ribet. Itu merujuk ke tenses yang yang sama. Oke. Okay. Nah, uh, nah definisinya bagaimana? Nah, simple present. Nah ini uh, slide saya ngajar di kampus saya di salah satu kampus di uh, apa di, Jadi kalau misalkan uh, apa definisinya terlalu ini nggak usah dibaca. Saya jelaskan saja. Uh, uh, simple present itu dibuat uh, biasanya ada dua penggunaan penting. Two main uses. We use the simple present to action happening right now. Kegiatan yang sekarang berlang berlangsung. Kegiatan yang sekarang berlangsung karena namanya itu ada. Ada presentnya, namanya ada presentnya. Semua tenses yang dengan nama present, ya, depannya present atau belakangnya present, itu berarti berlaku sampai sekarang. Kemudian when it happens regularly, artinya apa? ya Kebiasaan terjadi berulang, berulang kali atau Mas, Mbak Ega, iya, uh, kayak sepertinya uh, sir hilang ya. <laughs> iya, I miss my Mister Bu, kita tunggu sebentar ya Bu. I miss my Halo Halo iya ya, Halo Halo Halo Halo mister Welcome back, Welcome back Mister Iya maaf ya jaringan saya bermasalah karena hujan dari ini Bu dari siang ya Rapokoh. <laughs> jadi hujannya itu apa kalau di Jogja itu kalau apa kalau ini tuh awet gitu ya iya kalau malam Jumat hujannya awet Mas Oh gitu ya Katanya katanya <laughs> uh, apa uh, itu uh, reguleri Oh, regularly, happens regularly. Jadi terjadi secara, secara ini, reguler ya. Jadi kalau yeah. hujan di malam minggu itu biasanya awet. Malam Jumat. Nah, malam Jumat berarti regularly. Regular yeah. itu terjadi cara ter teratur. teratur, teratur dan juga berurang kali. Berurang kali dan juga teratur. Nah, makanya kemarin. Nah, ini bahasa simpelnya, bahasa ringkasnya. Ini kan bahasa kamus ya, karena. Bagaimanapun saya, saya gunakan slide ini untuk mengajar di kampus. Nah, biasanya itu adalah simple present itu digunakan untuk rutin, rutinitas. Rutin, rutin, rutin. rutinitas. Rutinitas itu tidak harus lima, lima hari dalam satu minggu. Tidak, rutinitas itu Bu, bisa dua bulan sekali, bisa setahun sekali, bisa dua tahun sekali, bahkan lima tahun sekali. Yang jelas sifatnya itu rutin atau teratur. Contoh ketika kita mudik ke kampung halaman itu kan biasanya pas ini ya pas lebaran lebaran, lebaran yeah. itu kan setahun sekali ya yeah. ya walaupun tidak sehari-hari tapi sifatnya rutinitas rutin. nah, jadi yeah, rutin. rutinitas tapi kalau dibuat bahasa Inggris berarti I visit I visit my parents, my parents, parents, parents every, every Eid itu artinya hari besar Eid It, Julai, itu, fitri, yeah. it. It. It. nah, I visit my parents every eight. Jadi, kalau kalau lebaran itu ya pulang, gitu, kecuali kemarin. Walaupun ini bu, apa sifatnya itu tidak, tidak teratur banget gitu. Bu, ada, ada satu tahun yang dia itu enggak pulang, itu tetap pakainya simple, simple present. Contoh saya pun, waktu kemarin, waktu COVID itu juga enggak pulang karena enggak boleh pulang gitu <laughs> Makanya tetap menggunakan simple present. Simple present. Jadi rutinitas. Sekali lagi rutinitas itu tidak harus seminggu sekali atau apa? Kalau lima hari dalam satu minggu tidak. Tapi juga bisa satu tahun sekali, dua tahun dua kali, tiga tahun tiga kali dan seterusnya. yang jelas ada konteks regulernya. Jadi teratur. Ibu, kegiatan ibu yang ibu lakukan setiap akhir pekan apa, Bu? Ibu mana nih? Ibu saya, yeah, uh, Ibu. Ida, Ida, maksudnya, Ida, Ida. Oh, uh, every, every, every weekend, every weekend. Every weekend. Yeah, every weekend. Uh, I always, uh, do, uh, uh, jogging. Oke, okay. I and jog breakfast. I jog, I jog, I uh, jog, I jog, I jog, I jog, Friend-nya banyak atau satu bu? Temennya itu ngajak rombongan atau gimana bu? Rombongan. eh ya, e, e, bukan rombongan ya e, e, dua atau tiga gitu. Ini kan temennya bukan satu aja. Jadi ini kan apa, ada dua gitu temennya. Iya. Nah itu berarti kalau ternyata satu kan pakainya friend, Enggak ya, pakai ya. S. Tapi kalau temennya lebih dari satu, ya dua, tiga dan seterusnya pakainya pakainya s perhatikan ya iya, iya, nah, i uh, every weekend i jog jog itu artinya berlari kecil tuh bu jog olahraga itu ya iya itu uh, kan ini ya itu dari kata ini mungkin lebih netanya ini jogging gitu ya iya Tapi jogging jogging ini enggak boleh bu karena kalau dijadikan kata kerja karena kita menggunakan simple present maka innya dihilang Dihilangkan. dihilangkan. Jadi I jog, I jog. I jog with my friend. Ibu, I, I, I jog. Sebentar. Oh ya, ini saya belum share ya. Maaf maaf. Ini saya sudah share belum ya? Oh belum ya. Maaf maaf. maaf. Oh sudah ya, sudah share ya. Sudah share screen ya. Uh, kelihatan ya layarnya ya. Halo? kelihatan Halo. Mister. Kelihatan Mister. Ya. Kelihatan. Oke okay. oke. Okay, okay. I jog and have a breakfast. Have a breakfast itu artinya sarapan, ya. Have a breakfast, sarapan. With my with my friends. I jog. Nah ini perhatikan. I jog sama have a breakfast. Ibu kalau ibu perhatikan kalimat yang ibu buat ini, ya, itu memiliki dua kata ker, dua kata ker, kata kerja. Okay, weekend I jog and I have breakfast. With my friends. My... Gak perlu pakai I lagi, bu. I jog. And have a breakfast. Jadi tidak perlu a tidak perlu diulang bu, karena subjeknya itu sama. Jadi Oh itu, yeah, yeah. ini tuh kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai kalimat majemuk setara. tingkat Jadi kalimat ini sebenarnya ada dua bu, bisa, bisa dipecah jadi dua. I job sama I have have breakfast. Nah breakfast. Tapi karena apa? karena ininya subjeknya sama makanya jika diga, digabung nah, ini kan subjeknya sama saya kan saya lari pagi dan sarapan, sarapan bersama kawan-kawan nah, bersama kawan-kawan atau rekan-rekan gitu nah jadi seperti itu nah ini karena kegiatan ini ibu lakukan rutin ya rutin dan sudah menjadi apa kebiasaan maka menggunakan simple simple, simple present Oke, sekarang Ibu Tri coba. Putri, ini ya. Halo Ibu Tri? Oke, Mbak Sarah, halo? Halo, Sar. Halo, Sar. Halo? Halo, Sir. Halo, Mister. Halo. halo. Maaf ya, maaf ya. Halo, maaf. Uh, iya, saya halo. ini hujannya agak mulai. Oke, uh, kedengeran teman-teman. Oke, okay, ya. Oke, okay. mohon maaf ya. Uh, ju jujannya agak lebat. Oke, okay. nah, kita ulang lagi ya. Nah, ini ada kalimat ini. Benar, kelihatan teman-teman, kelihatan ibu, ida, dan putri. Mbak Zara kelihatan. Sorry, ya. Once in a week, I go to the local market. Artinya bagaimana? Once itu artinya apa? Uh, sekali seminggu. Nah sekali dalam seminggu nah, ini tuh bisa di bisa dalam ya bu bisa di bisa dalam once in a week sekali dalam seminggu saya pergi ke lokal market apa itu lokal market pasar pasar tradisional atau pasar lokal di daerah sekitar gitu ya nah I go to the local market nah ini teman-teman menggunakan pop sah pop satu gitu ya Nah, ini satu. karena peristiwa ini adalah sesuatu yang diulang-ulang, artinya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, Oke, okay. ini berarti saya pecah ya. Ini fungsinya berarti to express feeling, sense or opinion. Ibu, Bu, bu, bu, bu ini, Bu Ida dan juga Bu Tri, Kalau ibu punya pendapat, memberikan sebuah pendapat itu bisa menggunakan simple simple present book apalagi kalau situasinya itu sesuai sekarang contoh ya Halo saya bisa didengar Halo dengar Mas bisa saya. Dengar ya okay. contohnya gini ya pendapat tuh contoh gini I think I think tuh apa saya rasa gitu ya. saya rasa our president is uh, ini ya, katakanlah ini pendapat ya, tolong jangan ini ya, misalkan ya, misalkan, I think our president is is good, saya rasa presiden kita itu bah, bagus, hmm. jadi karena ini ya, ini kalimatnya yang ini ya, I think ini frasa, ini frasa. I think our president is is good, jadi our president is good, ini kan memberikan pendapat Pendapat, karena kenapa pakai simple present, karena situasinya seka-sekarang. Ini bisa memberikan pendapat, terus kemudian express general fact. Nah ini ya, kalau yang bawah itu kan sudah, yang rutinitas ini kan sudah. nah Ini tuh teman-teman artinya adalah fakta-fakta umum, contohnya ini ya, the rain falls from the sky, ya enggak? Hujan itu turun dari langit, benar atau salah? Halo? Benar. Benar ya, faktanya itu pasti, pasti seperti itu, nggak mungkin hujan itu dari bawah naik ke naik ke atas. Jadi selalu seperti ini, makanya menggunakan simple simple present, fakta, ya. fakta, fakta yang sudah menjadi pemahaman umum, makanya. Uh, menggunakan simple, pre simple present. Nah, sekarang ini contohnya misalkan. Kira-kira uh, ini fakta atau tidak ya? Mbak Zara dan Mbak ya? Fakta. Fakta. Bumi itu mengitari mata Mengitari. Nah, nggak boleh pakai D gini. Kalau pakai ini, pakai apa itu? Pakai fuk 2 berarti bumi itu sudah tidak lagi mengelilingi mata. Matahari berarti sekarang kita udah mengelilingi apa-apa lain <tuk> mungkin. Nah, bulan mungkin ya, nah makanya, <tuk> nah pas, nah udah kiamat. Makanya, kalau kayak gini berarti situasinya udah kiamat. Kita udah mungkin udah di alam kepala, di Padang Masyar mungkin ya. Nah maka dari itu, ya ini itu enggak boleh karena fakta-fakta ini, fakta atau teori umum yang berlaku sampai sekarang itu wajib menggunakan simple prep, simple, Cicle, prep, simple. circles. Circles. simple, simple, Kenapa pakai simple, simple, simple, Karena simple, simple, simple, simple, itu simple, simple, simple, simple, simple, it. Oh, yeah. kata gantinya it. simple, kata simple, simple, simple, ditambahin s. Sama I, drain. Drain itu berarti it. it. yeah. kata oh. gantinya it. Maka kalau kata gantinya it, kata kerjanya ditambahin s. Ibu pernah menulis tulisan ilmiah, Ibu? Bu, tidak. Pernah, Mas, tapi selalu eh uh, uh, di komen rewrite. Rewrite gitu ya, tulis ulang gitu ya. Okay. Nah, Ibu, ya, ini Bu ya. Uh, kalau Ibu menulis teori, teori Ibu biasanya kalau penelitiannya deduktif, itu kan pakai teorinya orang gitu ya. Iya. Yeah. Teorinya orang itu, Bu, selama teori itu masih berlaku sampai sekarang, itu menggunakan simple, pre, simple, simple present, pressure. walaupun yeah. dibuatnya itu tahun 19-kapan gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> kapan? Tapi karena teori itu masih relevan sampai sekarang, masih dipakai banyak orang, dan terbukti valid gitu ya, maka menggunakan simple present. Simple present bu. Tapi kalau teori itu sudah dibantah dan sudah tidak dipakai lagi, maka tidak akan mengguna, tidak bisa digunakan simple present. Tapi gunakannya simple simple past. Contoh teori di mana mat, matahari itu mengelilingi bumi itu zamannya Copernicus itu ya. Sebelum Copernicus itu ya, itu kan orang-orang percaya bahwa bumi itu di, di apa dikelilingi mata. Matahari, jadi yang muter itu mataharinya bukan kitanya. Itu teori zaman abad 8 dulu ya, zaman di apa? Uh, rena apa, ini, apa Renaissance? Di nah, Renaissance ya. Sebelum Renaissance ya. Maka karena teori itu sudah tidak berlaku lagi, maka tidak boleh menggunakan simple present. Karena kalau diguna, menggunakan simple present berarti sampai sekarang bumi itu dikelilingi di, di oleh mata matahari, padahal faktanya sudah sudah kebaikannya, nah, jadi seperti itu bu. Saran saya kalau ibu membuat pendapat ya, pendapat dalam sebuah riset atau menyatakan teori gitu ya, menyatakan teori atau menyatakan statement ya bu. Ibu kalau menulis jurnal biasanya ibu buat semacam statement kan bu? Iya. Statement atau tesis statement gitu ya? Iya. Nah itu menggunakan simple present bu. Menggunakan simple, present, simple present ya. Jangan iya, menggunakan iya. present continuous, jangan menggunakan perfect continuous, pakailah simple present. Karena simple present itu menyatakan fak fakta. Jadi fakta yang ibu temukan dalam sebuah riset ibu itu, itu kan hasilnya, hasil penelitian ibu kan, berlaku sampai sampai sekarang. Menggunakan simple, simple present. present. Nah, seperti itu, Bu. Nanti saya akan, kalau ini saya ada kesempatan nanti, saya akan jelas, apa contohkan yang ada di tulisan ilmiah itu seperti apa. Karena kesalahan orang Indonesia itu dia bisa membedakan antara simple present dengan present continuous. Jadi nggak ada kenapa-napa tiba-tiba diingkan gitu ya. She is watching gitu. Kenapa harus pakai ing? Ya pakai simple present dulu gitu. Tergantung konteks konteksnya. Nah. Oke, sekarang kita bahas formulanya. ya. Nah ini, kita mulai dari sini dulu ya. Ini adalah kalimat nomi, kalimat nominal. Kalimat yang menggunakan to, to be. Berarti tidak punya, tidak punya apa? Mbak Zara, tidak punya? Kata tidak kerja. Punya, tidak punya kata, tidak punya kata kerja. Contoh, you are my best friend. Ada kata kerjanya nggak? Enggak ada. Enggak ada, pasti pakai tuh. To, to be nah, kalau kalimat nominal dalam simple present itu kalau bikin kalimat negatif itu gampang, tinggal ditambahin apa ini? Ditambahi, not. Tinggal ditambahin saja setelah setelah to be. Jadi, setelah to be itu tinggal ditambahin not. Jadi, nggak usah pakai don, nggak usah pakai doesn't enggak usah pakai dan yang lain-lain jadi tinggal ditambahin not ya oke okay. jadi enggak you are, you you you do not my wife anymore salah berarti bukan pakai do not atau doesn't karena dia sudah ada tubinya maka tubuhnya tinggal ditambahin not you are not my my wife anymore ini artinya bagaimana ya artinya kamu kamu bukan istri saya lagi. Nah, kamu sudah bukan istri saya lah lagi. Berarti orang ini yang ngomong ini mungkin sudah nikah sama orang lain. Atau bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya agak ekstrim ya. Nah, coba kalau kalimat ini, atas ini, dibuat kalimat negatif gimana? Coba. You, are not, so, you are not my best friend. Jadi tinggal ditambahin not, oh. not setelah, setelah to be-nya. You are not my... My best friend, oke okay, gampang ya. You are not my best, best friend, nah oke okay. ini kalimat negatif. Negatifnya tinggal ditambahin not setelah to be. Nah yang ini coba, ini adalah kalimat tanya. Kalau kalimat tanyanya itu lebih gampang lagi, tinggal tubinya itu tinggal dilarikan ke the de, jadi jadi tubinya itu lari ke depan. Jadi bentuknya itu di -invert. Invert itu bahasa Indonesia-nya ditukar, gitu ya. Di, di arah, apa posisinya itu ditukar. Nah, sekarang kalau kamu apakah kamu teman baik saya, gitu bagaimana? Nah ini kalimat ini atas ini yang positif ini dibuat menjadi kalimatannya bagaimana? Are you my best friend? Good are you my best friend? Perhatikan, berarti karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja, maka jangan pakai ini. Nah ini keseringan orang Indonesia ya kesalahan. Do you my best friend? gitu. Ada mungkin beberapa ya. Jadi tidak bisa membedakan antara do dan dan are atau is atau am gitu ya. Kalau dia kalimat nominal tidak ada kata kerjanya, maka jangan pakai do. Tinggal tubuhnya lari ke de, lari ke depan. Are you my best friend? Nah ini nanya gitu ya. Nah ini kalau dibuat kalimat negatif bagaimana Mbak? Mbak Zara atau Bu, bu Ida? Ini. You aren't my best my. You aren't sleepy. Good. You aren't, aren't you? Ya. Masuknya? You, uh, you aren't sleepy. Ini, ini dibuat negatif bu. You aren't. You aren't sleepy. sleepy. Bagus bu. Nah aren itu singkatan dari are are not. Nah, ini singkatnya aren ya. Uh, kalau dalam tulisan ilmiah, ibu-ibu Ida dan juga Mbak Zarah, mungkin nanti mau ini apa melanjutkan perkuliahan, itu jangan menggunakan singkatan seperti ini ya, Bu. Oh iya. Ini, iya. Jadi ini istilahnya gini, Bu. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu kan ada tidak ya, tidak. Dan, tapi kalau ini, Bu, kalau apa aren gini itu, ini, Bu, enggak Jadi kayak, jadi menjadi tidak, tidak baku boleh kalau kalau kalimat sehari-hari boleh tapi kan kalau tulisan ilmiah beda lagi karena kalau tulisan ilmiah itu kan harus bahasa apa bahasa baku nggak boleh makanya ini sering yang sering dulu kalau saya kan kebetulan juga apa juga mengoreksi apa saya kan juga reviewer juga di salah satu jurnal cinta di apa di ini itu kadang ada mas, mahasiswa itu mas ya. izin mas cinta berapa mas cinta dua bu bidang Bidang humaniora bu, oh, saya bu. kan ya saya kebetulan bu apa American Studies bu. Oh humaniora, humaniora bahasa ya, Inggris. Okay, okay. Jadi kadang kesalahan banyak uh, aplikan yang submit jurnal itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak tidak baku. Kalau kayak gini kalau sama saya pasti saya coret-coret karena sudah pasti salah. Nggak mungkin ada bu ada apa jurnal ilmiah. Yang bersifat resmi disingkat-singkat seperti ini. Tapi, kalau dalam sehari-hari, nggak apa-apa, ya, ya. Seperti halnya kalian tuh SMS-an gitu aja, toh. Nah, kalau SMS-an atau WA-an gitu ya, itu kan itu kan bahasanya disingkat-singkat nggak masalah. Tapi, kalau dalam bahasa jurnal atau tulis, itu tidak tidak boleh. Nah, oke, okay, sampai sini ada pertanyaan terkait uh, bentuk nominalnya tanpa verb-nya. aman ya? aman ya, oke, okay. lanjut ya. Nah ini kita coba exercise ya, kita coba exercise. Nah, oke okay. nomor satu Mbak Zara coba. Coba diisi tubinya apa? I am happy. Oke, okay, good. I am happy. Ibu, Ibu Ida nomor you dua Ibu. Are. You are happy. Oke, okay, sekarang Mbak Mbak Zara tapi ini tapi negatifnya. He is not cool, not cool. Ah, he is not cool. He is not cool ya, sekolah boleh. <laughs> <really. He is, laughs> gak apa-apa santai. He is not, he is not cool. Dia tidak tidak keren, tidak itu bisa diartikan keren atau ganteng atau cantik ya. Jadi kalau kalau cool disandingkan dengan orang itu artinya bisa ganteng, bisa cantik. Intinya dia itu menarik gitu ya. He is not cool. Dia ya, itu enggak, itu enggak menarik lah ini cowok lah Nomor ini ditambah una berarti orangnya lebih dari satu. Satu, satu. Nah, ini jadi jangan terkecoh. Nah, misalkan kalau kalian nulis ini, biasanya gini ya. Banana uh, my uh, uh, uh, uh. ini ya. nah, Jadi kan ini kan banana and apple. Nah, kadang orang Indonesia itu kayak gini banana and apple is my favorite food tidak harusnya are kenapa karena ini pakai in kapan pakai on pakan pakai at gitu. tapi makanya ini habis ya, labunya jadi saya nggak bisa ngasih apa dulu, dulu gitu ya nanti kalau saya saya kasih dulu gitu nanti apa bisa sampai subuh gitu ya <laughs> makanya makanya apa ngitungin sih dulu aja nanti kalau ini apa hanya lagi Oke. yang jelas dia tidak pakai karena ini tidak merujuk ini jadi kalau apple dia itu berarti buahnya cuma satu bu, berarti dia cuma suka satu toko. Nah ini kan tidak pakai artikel karena merujuk ke semua buah. Jadi semua buah apel dia itu suka, semua buah apel dan banana itu dia dia okay. suka. Jadi, kalau pakai n berarti cuma satu to. Itu nanti nanti ada ada ininya. Nah, nah ini ya kadang saya setelah lagi kadang saya yakin mbak, Zahra, mbak Zahra pun juga ngalamin gitu uh, sering itu kita bilang seperti ini is my favorite food? Jadi, salah karena subjeknya sudah ini maka pakainya are okay. ya. nah sekarang kita mulai ke uh, kalimat, per, kalimat verbal apa itu kalimat verbal kalimat verbal apa halo kalimat yang apa? Yang ada kata kerjanya. Bagus. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kata kerja. Nah, itu berarti kalimat yang tidak digantikan dengan to be. Berarti tidak ada tidak ada tubinya. Kalau di present tidak ada tubinya. be -nya. Nah, contohnya seperti ini. She loves her mother. Love Perhatikan, she love her mother a lot. Uh, kenapa dia pakai s di sini? Why? Why? This sentence. Why does this sentence use s at the end of the verb? Kenapa pakai s di belakang verb-nya? Karena oh. nggak ada to be-nya. Tidak bu, karena subjeknya itu adalah she. Nah. Oh iya, she, ya, she iya, ya. ya, she hit. It. Perhatikan itu pasti di dan es kalau bentuknya simple present contoh lagi misalnya apa ya misalkan ya misalkan, misalkan, misalkan oke okay. My father has a lot of money. Kenapa ini kalau kalau dia gini misalkan. Kalau, gini, kalau misalkan ini. Kalau ini kalau pakai I kira-kira kata kerjanya apa ya? I have. Good, I have a lot of money. Karena dia Hilang, Mas. Halo, Mister. Freeze, freeze. Sabar ya, Ibu-ibu. Oke. Okay. Halo, Mister. Oke, saya ulang lagi ya. Saya harap tidak mengganggu ya. Oke, kenapa dia pakai ini, pakai ehes, karena father itu kata gantinya adalah he. My father itu digantinya he sama sepetiannya misalkan uh, Alex Alex itu kan berarti nama orang nama orang nama seorang laki laki berarti kalau digantikan itu he nah ini uh, kenapa di uh, has itu singkatan dari have plus s ya. have plus s nah ini orang yang kadang nggak tahu has itu singkatan dari have plus s jadi tidak jadi heves tapi jadinya has nah ini uh, apa kalau digali itu asal-muasanya dari bangsa Inggris kuno. Jadi dia disingkat. Gitu ya. Has a lot of money. Kalau ini, I have a lot of money. Jadi kalau she, he, it, kata kerjanya ditambahi, apa ini tambah apa? S atau E? E-S. Bisa dipahami teman-teman sejauh ini? Bisa, Mas. saya Oke, Oke, kita lanjut ke kalimat negatifnya. Oke okay. kalimat negatif ya kalau dalam bahasa Inggris itu eh, apa kalau kalimat verbal ya kalimat verbal khususnya itu dia sedikit rumit jadi tidak bisa ditambahin not itu aja seperti hanya tadi kalau pakai kalimat nominal yang seperti ini itu gampang tinggal ditambahin not setelah setelah kubinya tapi kalau negatif itu agak ber, agak mikir dulu karena begini contoh ya ini kalimatnya I know who you are. Saya tahu siapa siapa I kamu. I know who you are. Nah nanti kenapa kok R-nya di belakang? Nanti saya akan jelaskan di pertemuan ini apa kelas intermediate. Nanti ada bentuk pola kalimat. Nah, yang jelas, I know who you are. Saya tahu siapa siapa kamu. Nah di sini uh, dia uh, dia kata kerjanya mana ya? Kata kerjanya mana di sini? I know who you are no no ya no nah no itu kan dia kali kata kerjanya adalah ada kata kerjanya kalimat ini adalah kalimat verbal sudah jelas ya Nah uh, pasangannya I itu kan ini ya uh, dia uh, apa itu ketika di, di ini ketika dia dijadikan kalimat negatif maka oblernya itu keluar ober itu gini ya, auxiliary itu adalah ada uh, sama Du do sama das ini ya adalah sebenarnya disebut sebagai auxiliary, auxiliary. auxiliary itu adalah kata kerja uh, bukan maaf auxiliary itu adalah uh, kata yang tidak ada arti-artinya tidak ada artinya hanya ada untuk kepentingan tentensis. tensis jadi tidak ada artinya nah do sama das di sini itu bukan do yang artinya melakukan di kamus bukan ini itu adalah auxiliary membantu untuk ini apa membuat bentuk negatif dan kalimat ta, tanya. Nah, kalau I pakainya Ayu Dewi, pakainya do. do. Kalau she he it pakainya does. Yes. dibuat kalimat negatif, walaupun dia bentuk apa kalimat positifnya itu enggak ada dunia sama sekali, tapi ketika dijadikan kalimat negatif maka dunia keluar. I do not know who, no, they who, are. who you are. Atau do not itu disingkat sebagai don. Jadi do di sini itu jangan dibaca melakukan. ya Karena kalau kalian lihat kamus, do itu artinya melakukan. Tapi ini adalah auxiliary. Tidak punya arti. Hanya dipakai untuk kepentingan tense saja. Nah Ini kebetulan not di sini itu tidak ada. Pasangannya tidak bisa berdiri seminot, harus disandingkan dengan oxel, disandingkan dengan tubi. Nah, tapi tubinya juga nggak ada, maka disandingkan dengan oxel, Jadi ininya nggak boleh ada kalimat seperti ini. I not know who you are. Itu biasanya terjadi di orang-orang Spanyol. Orang-orang Spanyol kalau dia ngomong pakai bahasa Inggris, itu biasanya kalau bentuk negatifnya itu kayak gini. I not know who you are. Karena dia bahasanya itu sama seperti hanya bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mengenal to be, tidak mengenal aux auxiliary. Jadi kalau orang ngapalin itu ya pokoknya not gitu I not I not I not happy. Harusnya I am not happy. Jadi not itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan to be atau aux auxiliary. Nah, karena kalimat ini adalah kalimat verbal dan tidak ada to be-nya maka disandingkan dengan auxiliary. Auxiliary itu mengikuti subjeknya. Kalau Ayu Dewi pakainya do. Kalau sihi it, pakainya does. Nah, sekarang kalimat uh, ini uh, kalimat yang pakai does. Nah, saya, ya. ya? Kalau ada kalimat seperti ini bagaimana? Si uh, si likes me a lot dia apa dia dia like, menyukai saya ya dia menyu, menyukai, saya, menyukai saya sangat menyukai saya sangat menyukai saya boleh atau dia apa menyukai saya sekali gitu boleh alat itu banyak tapi kalau dalam bahasa itu bisa diartikan sekali banyak dan sebagainya nah kalau dia dibuat kalimat negatif bagaimana coba mbak zara juga ya J uh, jangan takut mbak zara coba si si She... Doesn't like me a like me a lot. Doesn't like nya pakai s atau enggak? Enggak, enggak. Bagus bu. Si Jason like me a lot. Okay. Kenapa dia enggak pakai s? Nah, saya akan jelaskan di sini saya nah, Kenapa dia enggak pakai s? Coba perhatikan teman-teman. Kalau ada dash ya, dia kalau she berarti menjadi da, uh, doesn't gitu ya. Dash ini ada s-nya enggak? Coba ini. Ada. Ada. S -nya kan? Jadi s-nya itu lari ke si lari ke sini. Jadi kalau Mbak Mbak Zara atau Bu Idan ini si doesn't likes meat lot berarti double double. Double. Karena s-nya sudah lari ke si sini. Jadi enggak per nggak perlu. Nanti ada alasannya, tapi nanti di di kelas intermediate saya ajarkan top nol. Tapi sa, apa sejauh ini belum. Kalau Mbak Zara penasaran apa itu pop silakan tanya ke kakaknya dulu tuh ya. Itu sudah tahu itu tapi untuk sementara tidak dulu karena nanti apa melogikanya akan akan sedikit susah kalau saya kasih apa semua penjelasan karena bahasa itu kadang tidak sesuai, tidak sesuai struktur. Oke, okay, uh, eh does, she doesn't like me. love oke, okay, berarti kalau dia kalimat negatif sudah pakai doesn't karena subjeknya si he maka kata kerjanya itu, S-nya belakang itu hilang. Contoh ini, kalau ini dibuat kalimat negatif bagaimana? She doesn't love her mother a love. She doesn't love her mother a love. love mother Artinya dia itu tidak tidak tuh selalu suka sama ibunya, gitu. dia tetap suka tapi tidak terlalu, tidak terlalu suka. Mungkin pernah apa gitu atau sedang ya namanya ini kan keluarga mungkin sedang apa gitu ya, sedang dengan ngambek mas, ngambek gitu ya. Biasanya Ya itulah dalam rumah tangga kadang berhadapan dengan apa orang tua atau orang tua apa ibu mertua itu kan kadang ini ya, kadang ini harus <laughs> uh, dengar mertuanya mas. Saya masih belum nikah bu, jadi saya aman. oh ya? <laughs> Aman. Saya masih aman ya. si dasen love her mother a lot. Nah, yang jelas adalah, nah ini penting ya, kalau dia sudah pakai dasen maka S-nya belakang itu hilang. hilang. hilang. Karena, karena karena kecenderungannya orang Indonesia itu salah. Gitu ya. Jadi masih ada S-nya. Karena ya nggak apa-apa, karena belajar seperti itu ada prosesnya. Karena Indonesia itu kita tidak mengenal apa itu to be, dia tidak mengenal adanya oxer jadi kalau belajar itu susahnya itu mencari padanan karena tidak ada padanan maka kita harus menye menyesuaikan nah oke okay. nah sekarang kita ke kalimat uh, ini kalimat pertanyaan kalimat tanya ya kalau dia ini itu tinggal ya uh, perhatikan kalau dia kalimat tanya itu tinggal oxelerinya lari ke de, lari ke depan, depan. Ini ya. Do I know who you are? Nah, do I know who you are? Uh, mungkin dia ini ya apa apa itu teman lama gitu ya udah Rupa lama Pangling dari, dia mas. Pangling gitu ya. Uh, do I know who you are? Saya saya kenal kamu nggak sih gitu. Do I know who you are? Do I know who you? Do you are? Do ini datangnya dari mana? Nah yang kadang kadang orang bingung itu do ini datangnya dari mana? Karena ini kalimat verbal per, kalimat verbal maka tidak boleh pakai 2 to, to be. 2 to be. Auxiliary-nya lari ke depan. Do, do I know who? Do. Nah, kalau ada 5W1H, itu ditaruh di di Jepan. Berarti katakanlah how. Gitu ya. How itu artinya apa? Bagai... Bagaimana? How do how, I know how do I know who you are. Nah, ini kebanyakan salahnya di sini. Biasanya kalau sudah pakai how, auxiliary hilang. How I know who you are gitu ya. What you what what happened gitu ya. What what did happen harusnya ada do-nya gitu ya. How do I know who do I know who you are. Nah, intinya kalau dia kalimat verbal, maka jangan Bu Jangan, is, jangan, jangan, u jangan, who are, jangan, u jangan, jangan, u jangan, apa jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, ini jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, She knows. She knows. jangan, she knows. jangan, That I, I love her. I love her. Apakah dia tahu saya? Eh, dia tahu saya suka, suka dia. I love her. Tapi yang atas itu, apakah dia tahu saya? Oh, Kok pakai question mark, mas? Eh, sorry sorry, maaf bu. Oh. nah salah. Titik sama ini deket bu. <laughs> Oke, okay. nah sekarang kalau. Padahal saya udah ngantuk loh. Sama-sama <laughs> <laughs> bu, sama-sama ini. Saya ngajar dari sore soalnya bu. <laughs> Coba. Cuma coba ini kalau dibuat kalimat negatifnya bagaimana saya tahu siap, saya atau siap, siapapun siapapun ini, gak apa apa langsung itu si oh, doesn't know that I, doesn't... Her. that I love her jadi ini apa cinta bertepuk sebelah sebelah tangan ini dia nggak tahu gitu. jadi kita saya tahu dia saya suka dia tapi dia nggak tahu uh, Uh, intinya saya suka sama dia tapi dia nggak dia nggak tahu, tahu. Uh, she doesn't know that I love, I I love. love her oke okay. nah itu adalah kalimat uh, apa negatif nah, negatif dari kalimat verbal untuk tenses simple present simple, simple present, present. Nah, oke okay. nah sekarang ya exercise exercise kita coba exercise ini contohnya dulu ya walking whole day Walking to, my body okay. so tired. I need to take a nap. rest. rest. Nah, I need to take a rest. Nah ini ada. Kalau ini Bu, ini kalimatnya itu adalah kalimat uh, ini apa kalimat uh, ada kalimat ini. Ini adalah frasa Bu. Ini frasa Tapi belum saya ajarkan. Yang jelas ini adalah prasa. Kalimatnya yang ini. I need to take to take a rest. Kata kerjanya mana? Subjeknya? Uh, Subjeknya mana? Vogue nya mana? Subjeknya I, okay. verbnya verb need, Oke, okay. ya, berarti ini subjek verb. Ini menggunakan verb, -sa, verb satu, karena butuh istirahatnya itu seka, sekarang. sekarang. Okay. Kemudian Titanic is one of the biggest movies. Nah, ini pakai siapa? Movie I ever watched for the whole of my life. Ini kalimatnya verbal atau nominal? Tanik ya. is one of a bigger movie I ever watch. In ini aja saya tutup sini ya. Nah, ini supaya gampang. Ini untuk mahasiswa saya kadang. Coba ini aja. Nah, ini bagaimana? Kalimat ini verbal atau nominal? Nominal. Nominal, tidak ada kata ker, kata kerjanya. Nah, ini kenapa ini digunakan simple present? Karena ini adalah sebuah benda pendapat, pendapat gitu ya. jadi makanya saya uh, bilang ya kalau memberikan pendapat pendapatnya itu konteksnya masih sekarang masih berlaku gunakanlah simple, pre present. simple present jadi kalau ibu atau Mbak Zara itu membuat makalah gitu ya introduction itu kan biasanya ngomong apa dulu gitu ya nah, itu boleh pakai simple pre present gitu ya. jadi biasanya kan kalau kasusnya itu apa Mbak ini misalkan Uh, membahas tentang uh, ini, apa uh, anak hukum? Misalkan ya, hukuman mati. Nanti kan, kalau introduction itu kan ada, biasanya ada pendapat. Misalkan hukuman mati itu sangat kejam dan berlepas. Nah, itu pakainya simple present, simple present karena itu penda pendapat, pendapat. pendapat I get scholarship from PT Jarum. Okay, ini ya, ini saya tutup dulu. I can study about since I don't. Nah ini kalimatnya adalah kalimat uh, ini apa kalimat macemuk. Nah ini dihapus ini dulu ya. Sekarang coba ini tensinya kenapa? I get scholarship from PT Jarum. Okay. Ini ya, per, uh, Maaf ini per, kalimat verbal atau nominal? Verbal. Verbal karena ada get. Ya, get ini kata kerja. Kata, kata kerja. kerja. Nah Oke, okay. kenapa dia menggunakan simple present? Tidak pakai gini, misalkan. Tidak pakai ing. Nah, pakai ing kayak gini. Kenapa kok gini? Nah, sekarang coba Mbak Zara juga ya, nggak apa-apa ya. Coba, coba saya pengen tahu dari Bu Bu Ida dulu. Kenapa Bu? Dia kenapa tidak menggunakan ing? Uh, karena dia belum dapat gitu. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Coba kalau Mbak Zara bagaimana? Kenapa dia pakainya ing? Tidak pakai ink? Tahu, tahu ya. atau atau dia sedang menikmati scholarship itu nah berarti dia itu sudah mendapat ya sedang saat ini itu sedang mendapat sekolah sko scholarship ya. pembayarannya itu bu di dikasih perbu per bulan Perbulan. jadi kan ada rutin rutinitasnya Rutinitas. ada regulernya. jadi bayarnya itu apa uh, biaya itu dibayar setiap, bu, setiap bulan. bulan, berarti menekankan apa Mbak bahasa Mbak juga dan Budi menekankan rutin seperti itu ya. Jadi uh, kalau kita jadi simple present ya, walaupun itu basic tapi itu sangat berguna sekali. Kenapa? Karena dalam penulisan ya, ataupun ini speaking ya itu ini biasanya karena ini digunakan untuk memberikan pendapat, membuat apa sebuah statement terus, kemudian apa memberikan analisis itu pakai ini semua nanti pakai simple present. Simple present, oke. Okay. Nah, ini ya coba ini exercise. Oke, okay. kita mulai dari Mbak Zara dulu. Silahkan, Mbak. Which one? Study or studies? Halo Mbak Zara, halo. saya Belanda, masyarakat Belanda. Oke, okay. uh, study or studies. Studi. Studi. Oke, okay. kenapa enggak pakai s mbak? Meino. Soalnya itu d. Good, ya sudah. Kalau ini ya kalau saya tanya tuh jangan panik ya mbak, karena saya itu kadang uh, apa bertanya bagaimana cara mbak melogika.